Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, welcome back my channel uh, Petorang Sejati ya. Hari ini kita bakal casting di ini di hutan. Namanya di Pinagar di lokasi Lubuak Bageh. Nah, seperti ini. Oke, okay, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pada para siswi, uh, Semoga teman-teman semua uh, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah taala Amin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan sebelum nonton, teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya channel YouTube kita, channel YouTube-nya Pritualang Sejati. Hari ini kita berpetualang di batang, batang tongar namanya. Kalau bahasa kampung kita batang tanga. Nah ini, mudah-mudahan ada rezeki kita hari ini ya. Okey, tidak perlu berlama-lama lagi. Lanjut. Oke, okay, teman-teman. Jadi uh, spot kita hari ini Hmm. Oke okay. guys, uh, welcome kali ini kita strike lagi ya. Jangan lupa di terus di channel kita. Lupa, kita, lupa, kita, lupa, kita, lupa, kita lupa. Ah, ini dia guys. Ini dia. Mantap mancing mania. <laughs> itu, itu adalah hasil kita hari ini. Lumayan.